buat kalian yang sedang mencari aplikasi si akal <tuh> atau sistem informasi akademik ya, berbasis website di video kali ini saya akan mendemokan sebuah project dari sistem informasi akademik Kampus ya. <tuh> <tuh> Buat kalian yang saat ini sedang mencari aplikasi akad, boleh kalian simak video ini sampai akhir. Ada fitur apa aja yang tersedia? Uh, <tuh> prosesnya seperti apa? silahkan disimak videonya berikut ini nah di dalam aplikasi si akad ini di sini ada tiga akses loginnya ada dari karyawan atau admin lalu dosen terus mahasiswa kita akan cek satu persatu, mulai dari karyawan, dosen, terus mahasiswa. Ya, kita login dulu sebagai eh, karyawan atau admin, ya. Dari master data di sini ada mahasiswa, dosen, karyawan, evaluasi dosen, mata kuliah, program studi, ruangan, dan juga semester. <tuh> Kita cek navigasinya satu persatu, ya. mulai dari mahasiswa. akses karyawan atau admin ya. seperti ini formnya. aksinya ada detail setting akun edit dan juga hapus ya terus ada dosen <coughs> khusus untuk admin sini bisa tambah data program studi ini untuk semester lalu kita cek di bagian kelola data ini ada jadwal perkuliahan Ini bisa tambah jadwal, bisa cetak masal untuk jadwal kuliah, lalu presensi <tuh> <tuh> untuk semester studinya <tuh> <tuh> bisa input presensi sini cetak presensi Nih. lalu lu wisuda online hmm. ada pertanyaan <kuh> Dosennya. Terus ada pengaturan KRS mahasiswa Aktif tidak aktif Untuk KRS kampus pengaturan website ya <tuh> di sini bisa cetak KRS, KHS, dan juga transkip nilai, bisa cetak massal atau satu orang satu orang di sini ya. Ini adalah gambaran dari admin area Sekarang kita coba login sebagai dosen ya. <tik> jadwal mengajar pengelolaan nilai presensi pengelolaan nilai input nilai terus skripsi dan juga tugas pengelolaan skripsi itu jadwal pelajaran sekarang kita coba login untuk mahasiswa ya kita coba Laporan dari mahasiswa. Ada profil, jadwal kuliah, upload tugas, KRS, KHS, dan nilai, rekap presensi, ajukan judul skripsi, evaluasi dosen, labor. seperti ini ya. upload tugas bisa upload tugas sini ya. ini pembimbing ini form upload tugas S. bisa cetak bisa tambah jadwal bertabrakan seperti ini ya. bisa cetak terus transkrip nilai record presensi sini bisa Sesi kehadiran, ajukan judul skripsi, ajukan judul ini, evaluasi dosen. masukkan kuisiner oke dosen seperti ini nah itulah sedikit gambaran dari aplikasi si aja. buru-buru juga karena kilat uh, atau petir di luar <guruh> cukup menakutkan Cukup sekian mungkin video yang bisa saya terlihatkan saat ini mohon maaf bila ada salah-salah eh, kata terus suaranya juga kurang maksimal karena lagi kurang sehat juga Terima kasih sudah menonton video ini